Wali kota wala wala Taala, wal wala wala wala wala wala hajatina, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى خير زاد وأمر Allahumma salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah wa qala ali taramallahu wajha man azmana li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunia illa bil iman sadaqallahu ladhi ma sadaka rasuluhu nabiyul karim wa ala al tokoh masyarakat sempat as konikun dan pejabat pemerintah yang hadir, yang fernati, pengurus, ranting Nahdlatul ulama perniwah Afinal Qariq, Al-Uzad Asroh mengurus mengurus kubi, sahabat-sahabat banser kruksi jujur al-Qomis bapak-bapak, ibu-ibu muslimin muslimah naftihin wa naftiyah hadani allahu wa iya kumajmahin dan di ushum tawaddu lan tabarru. Kita nyatakan puji tahmid dengar saudara Allah Rabbul Jalil. Fiqaulina alhamdulillahi Atas nikmat tauhid hidayah, alhamdulillah dalem menika guru lan banjengan ngajak silaturahmi wajarah dalam rangka memperingati Maulid lan Maulud Ugi Haul begitu di tempat kulanan panjenengan dalem niku sangat ki bekal li wajhillah bi amin ya allah salam Ustadi, jadi dua rutina tidak gemis, Untung gitu. Soalnya Jadi agar orang hati-hati selamatan, gitu. Saran Sarang-sarang mau selamat di pilgulung, hehehe. moga, -moga sehat lahir patin, Ayo mulai laki nggih yeah. di Maulid Maulid orang nabi. sakit nabi orang Maulid. Bawon bisa ngerti jawabannya apa? Bawon? Sinti orang ngerti Nih bisa jawab macam ini salima mau amblok tak ngejel dia nyong kadang-kadang amblok dan jaluk amblok orang nah, ini tuh, amplop. Di sini yang anak, dia nyong orang tuh liat amblok disini yang boten anak gai cerama ngarep-arep amblok kan dosa tapi kan lo dosa mani kan gak nguntang gai orang di -amplop. kenapa kan si nabi dengan komaulir karena kan si nabi bisa jamin api awet lahir Next selainnya nabi langsung bisa jamin api wakutiyak ummuhu ilmanani fagilalah inna gigot hamalti bisayidil wa khairil bariyah Nabi tanggung -tanggung Gira -gira turun lahir Dewi Aminah ring gambari. Eh Dewi Aminah sampan panenten bayi lanang. Orang tanggung-tanggung pangkat titian ngerti khairul badia. Kira-kira ni punika anak wong turun ketemu digabari tiga panenten bayi lan wadon. Wong genawi ketemu telung bulan bayi di USG USD. Tiga anu, oh, puluh lima, tiga puluh anu tiga puluh lima, tiga puluh bunga lima, tiga lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh Nah, Nabi karena orang itu punya jasa. pengambilan kalimat disaking daya kekuatan. pengajian Tepung tahun itu hukum wajib dibayar zakat. Tapi, nih, haul, biar peringatan punya jergatis tinggi, daya kekuatan. Lah, haul lah, wala kuwatanin illa billahi lagi lagi, daya kekuatan ini anak, ini yang ekonomi bagus, menangis dari orang tua bang, anak haul, daya kekuatan ini santri, menangis setan ini, ya, ini, anak akan hormat wali matul haul. Jadi kaul, artinya daya kekuatan tak. Sambil ayat Subhanallah di Asro di Abdi, laylamin al Masjidil Haram, ilam Masjidil Aqsa, Allah di Barokah kaul lah. Kaul ngeri ini sekeliling Masjidil Aqsa? Mana ni daya kekuatan? yang Allah berikan kepada Masjidil aqsa dan dipertontonkan oleh Allah Ta'ala sampai hari ini Masjidil aqsa di Buhbar diri Israel bahkan di Kuldoser mestinya mati semua ini haulahu makna yang kaya kekuatan yang Allah berikan kepada Masjid Al-Aqsa salu walaikum Muhammad salu walaikum Muhammad, walaikum Muhammad. Oh, ini kita mau lutarhi bu pak Rika ingyong anak namulu mulut Dan maca sholawat Ken seneng karo kajeng Ken seneng karo kajeng Kalo sama Kau seneng karo kajeng Nabi Ini masuk akal apa boten Seneng kan ku du meru kudu kenal Lika meru Orang kajeng nabi Kenal boten Kok kau seneng Ini masuk akal apa boten Masa mendelik Kalau sampai niku Ken senenggar gaji nabi Bo masuk akal Irasional Kenyo ngomong irasional Bapun ngerti apa orang-orang Sinti orang paham kenapa karena urusan cinta boten urusan akal tapi urusan iman dan perasaan wong eno nganak namuludan dalili boten akal tapi dalili iman maring sebab angan akal mengu gampang ngomong pita maulid kasar ini. Anggaran ana tak takon maulid dasar iki, sampean orang usah jawab soal ilmu nikah nembe tingkat dasar. Angel dijawab anak bocah cilik semene SD kelas 1 ben sinau huruf A B C D E F G H I J Y, L M N O P Q Y sore-sore dijak Ibu di bapane, bapane jekot botol Bonggokku, bu, bantuku Coca-Cola, anaknya protes, papa nih, gue tutup Coca-Cola, coca coca-cola, sebab ilmuannya masih tingkat besar tuku es jusnya ica- ica- ica- es ica- ica- ica- ica- ica- tingkat besar lawang ica- anak anak ica- Yang orang cinta Tapi ya orang perlu dalil Mas Asrok Rating enung Ini kan asli rumah gelang Urusan cinta kan Belum urusan cinta Belum Belum lagi Gak ada Gabis surat cinta Ya orang masuk akal Sepulah senyum Mengembang dalam aliran rasa rahasia apa yang tidak Saat kau seperti Kijang emas Meloncat-loncat di depanmu kutorehatimu dengan pisau naluri Kusipan ujungmu dari sepi ke sepi andengku jadi sumur Aku jadi embernya andengku jadi pantal Aku jadi ilernya sainal kursi sanjang ya Rasulullah Kalau kepingin damel puisi cinta nggih panjenengan panjenengan pun ya Rasulullah Fataba sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mesem Rasulullah orang jalon di alam mati, tapi anak umat ing alam Rasulullah seneng kuwi arane sunah takririyah Nekanjin Nabi lakoni, Nekanjin Nabi ngelakoni, Ngelakoni, Arane sunah bih liah. Nekanjin Nabi ketiga, Sama ngelakoni, arane sunah kau liah. Nekanjin Nabi lakoni boten, perintah boten, Tapi kanjin Nabi seneng, Arane sunah tak keri liah. Soal bagaimana Barang Kristen dina Abu Sa'id al-Bushiri ngimpi malik ketemu karu kancin Nabi. Kancin Nabi ini si Abu Sa'id cari sambil wis nulis surat sinta di bulu. Buntah dos nombor Sampun ya Rasulullah. Jumlahnya satu seger sekawan baik. Coba diwaca. Ha wiri diwaca ning arek Kanjeng Nabi badiwaca Kanjeng Nabi ngalungis sorban warna hijau lurik-lurik ning abu setan busiri mendadak sedru kilaras ijo lurik-lurik niku bahasa Arab burdah mulane kosi daya busai setan busiri piarane kosi taburdah sing insyaallah mengguru pada apal sejaya Allahumma amin sing apa dere guluk sing mboten apal dere mangan-mangan amin tazakuri ciri ro nimbidisalamin masadatam anjaram min uqlatin bidami amhabatir khumil ilqaika bidam wa amzal farq bi min idami Ba malil ainai ka'in qultu fa fahmata wa malil qalbika in qultu tabiyahini aya sabu sabu an narubamun ghimmun mabaina mun sajimim min huwa mutarimin lawla al hawa lam turi tan ala thalalin wa la arad li dhikr bani al alani na'am saratuma man awafa ar -rakoni. Malukul ya tadi tuh, nanti bilalami, ya lagi nih bilhawal, menerima diri dan mini ilai kalau talumi. Di sini menengkap, bang. Berarti langkah Singapal. Di akhir rapal ah, bon apa maning ya bon? Tapi ya bukan Singapal, orang lari teror abis. Muhammadun Sayyid. karena ngarang waktu ini lagi jadap biarannya patrul kumpeng ini kumpeng-kumpeng keterangan ini awal ketemu ini akhir akhir balik maning awal mulai ini kita tak tahu semana gondrom sing luar biasa kundi kusat si cindungi gondrom kundi ayo kambang ini bareng-bareng nah semana mau kasi tak burka Untukmu kekasih Bu Bu Nabi adam dikawai ini ning Ini suarga dewekan Mereka ini rapi tapi ini guci dewekan Kira-kira seneng apa pak? Pa? Apa nih Biasi hurif Bu Ibu Zaman ning hotel bintang lima tapi dewekan kira-kira Seneng apa-apa, gimana gue? Nah, biadab digawinin suarga, tapi dewekan lho, Pak. Biasa nih, orang ngangger dewekan ini, gue kese, kese, Bukan orangan, ganteng, ini anak randa. Randa ini mangkat. Kudungnya warna apa, yuk? Nyasak, ngadeng, matak kotus, hidungur, yuk. Budaya wangten juga yang angkat kesepian Allah taala ngerti kekasihnya kesepian diambillah tulang rusuknya diciptakanlah seorang wanita yang sangat cantik bernama Siti sampai ngomong Siti Batriyah Siti Hawa Batriyah apa Ustaz? Siti Hawa bubatriya dikawai ningci, ning suarga, dicintakan ning gitab. ayu ayuni luar biasa ayuni wong orang dunia dikumpulkan dan disini Siti Hawa kayak apa Ayuni awit awin ubun-ubunan juga ini ayu kabeh eh mas asrok merup tungkak di Siti Hawa, bunyi-bunyi, esok langsung Agus keramas loh kaki, kadang-kadang terus barang nabi Adam yang Nur Muhammad ditempelak genting usia Allah ning pun nabi Adam. Ningkiri pak Nur Muhammad tembel akan pergi barang pun nempel seluruh malaikat penghuni surga mu pengin nabi adam nabi adam kaget. gusti bisa ne apa kenya biru pengin malaikat gusti dan nimpul darimu tak pasangi Nur Muhammad Terus Nabi Adam menikah karo Siti Hawa. Nur Muhammad ditempelah kening pundak ke Siti Hawa. Terus Siti Hawa menikah karo Nabi Adam mateng. Matengnya bimbirah, Pak. Bu, oh. bu. Oh. Siti Hawa, lailan bimbirah, sih. Eh? Bingkrombolo, meni ngomong C D Hawa lahiran Bingkrombolo, meni bareng bareng C Hawa. Bingkrombolo setiap lahiran mesti gembar lanang batul lanang batul. Manusia turun anak lahir lanang batul lanang batul, mau nikah di silam. Sing terakhir Siti Hawa Hawang lahiran, tapi demekan langkah kembaran nih arah nabi sis si tembok nabi sis nabi sis lain mereka langkah jodoh dan ini nabi esis si siapa kan dani habil si kipat ini habil eh bareng, bareng nabi sis bocorang dah bu bareng nabi esis bocorang bareng barang barang nabi asis bojorang dah kurang kompak bareng nabi asis bojorang dah baru kai turunan nabi asis jadi nabi kafe barokai kai rangda lho gue macam ngelaskan barokah-barokah ke barokah luar biasa loh barokah yang buruk-burukkan barokah kita tanda-tanda ini kayak tanda kebun terung, ini, ke ini buniwa, pak anggar, kebun terung, ini biasanya kebun warung apa kebun ngelih pak, jelengin dekam tapi gayem ya, barokah ini uripe ayam, rumon song. dalam ketemu kiai matani peleter, ya Allah, ora barokah, rumah tangga di tukaran, cok, singku heran yuk, rumah tangga esok tukaran, bunyi tukaran, tapi kan esok rambut itu leslu, besar roh ninyo tukar kucing, sore-sore tukaran, bunyi bangi cincing, bulan nih ngomongin nang mau ngomongin ke Zinudin kan pada latihan Pak Sareb Lanang wajun Pak paling orang bukan lagi tukaran ke Sareb tau kan nyangkani darani lagi istirahat <tik> <tik> Sing Lanang balik sisa waktu langsung nembang sirahku gawe sikil, sigil sigil go sirah siraf saya saya tambah susah, bujoni tidak pun langsung orang-orang rayu ini semong si gawa virus, minum no dapat ngezar, ohin sirai bobet orang tuwe, <tuh> <tuh> anak opor murbeerti, abstr motor langkatu, si <tuh> mana nih macam mana nih, toko kita Si mana botak nge ngelong Ngesor klasa ana lilin ni Mikir pojone banget re Ni bunyi mah nama no ngatun rekel Ngomong yang manggat Ngomong yang sebalik nan ya Pocone ngintip maning si kamar Ana kapuk di wadai garung Nyautangi numpuk ning warung nya sarung atlas warna kuning naris runas ya mangkat dong orang barokah bapak-bapak ibu-ibu sing sing Kayu barang biasa-biasa, bong -biasa. lanang aja ketak-ketak si wadon. Bangun ini, doyan ketak-ketak si wadon. apa watan, bu? Wong yang angkat Loh, gini warna apa ireng, ireng nyong -nyong. Mulai esopah, makan jengkal bibi, karbonik. Ya, roh. Wahi istri yang pipinya kemerah-merahan seperti apel malam orang kaya pipinya wadabuni wah ya kaya apel tapi kena apel <tuh> mulai esro ngomel wong lanang ngirkan jindaki cara berpakaian kan jindaku pakainya tidak baru tapi necis perlentik bagus mempunyai wangi orang kaya orang mau nyong lagi nom taya reksona minyak wangi bal-bal lagi nom wis Tuwaya awak emang boleh PPO kalseng outan mulai sesuatu di Kelu ini karena ngali tengali di Kelu ini mana kau ngolak ngali pupuk dari grab kan telu tinggal luat tuh ngomong-ngomong sih alu garpu joni mulai esom ngomong mamah le senang ma apa papa yen ora ya Mimi, karo pipi yen ora ya ya ngomah ayo ayo nampak badan kasernya suwek wong wadononinyong anggerpan kota wong dong dong dong ya Allah kudungan dok setengah jam. sem gini dibuter-puter kayak gudini pelak bisbah anak mana model jilbab sih dikelipetak ini gulu arani jilbab sakara ternak Pada kontangan, ini diabang abang, -abang ini di juju, kayak ayam ngolong -olong. Alis bener-bener dikerik, diganti sepedul. Sepedulnya berlancir mengduur kayak curi maturah. Giliran paling kontangan, krimis, luntur sepedulnya. Singgwan, singlanang, gatung malam. Loh, gendernoh, paling kapan? Dan-dan gue singlanang, pulih ganjaran padha dijak turus lanang sing wadon metong saking arep pipi karo udud dapat de Allah papa rikan nemu wadon iki ngendi sih papa dijak turus sing lanang kok jam-jam bening sing wadon metong saking arep pipi besare buti mabut mabut, mata nirep beko beli jeter ya lagi nambuh menyang sekorat dus kutangi Nanti ya, nanti anaknya ngomong nanti kayak kutangan apa penuh sih. Ya singlana orang nafsu beban, orang niru kajenap. Masa Pak tidak terus singlana orang caster bedah, bedah awit pikiran jombi sih terlintut dah. Ya Allah, kok Pak tidak terus singlana kayu putih, tebel goyone kapak. Ya Mas Astropan ngampung, orang tempat manteng ya Sogolai Nabi Sogolai Nabi Nur Muhammad Ning Nabi Asis Barokah dan Ketempelan Nur Muhammad Terus Nur Muhammad Melempat paningin Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Isa terus Nur Muhammad ditempelah kening pundak ke Syed Abdul Muttalik ambai kanjeng si seru ambai kanjeng si seru tak tau gak pernah haji si ameni liri tak tau gak pernah ngising si gili ketekuk selalu ada Nabi Asyid Abdul Muttali 2 anak pindah Pindah 10 pindah Sing Semangat 2 anak pindah, pindah. Oh, marah, marah. Soli wa salindah.